Dulur, untuk penyerang otomatis sudah selesai, dikarenakan tidak ada belum ada antena. Tapi kita akan coba memasang, memakai ini, lur. Kita coba pakai yang HDMI. Kita coba ini, saya pakai laptop, laptop Acer. Jadi, kita coba pemasangan untuk HDMI untuk HDMI saya sudah siapkan ini HDMI sekitar 2 meteran kita coba menyalakan laptop ke TV let's go Halo guys Unboxing guys Unboxing TV sub TV sub ini TV di lor. TV Sub 2T, C32DC untuk TV LED lor. 32 inci, garansi 5 tahun Sudah HDMI, double audio Untuk perlengkapan ini lor, di dalamnya sudah ada Mari kita buka, disini opai, oh let's go Oke lor, kita buka. Yang pertama ini, ini yang di dinding lor. Nanti kita pasang ataupun ini penyangga penyangga sisinya. Terus remote, ini sudah ada remote. Nanti kita buka. ini TV, lalu. Ajar. Oke, kita coba pasang dan kita nyalakan. Masih plastik. Ini tombol on-off power dan ini untuk volume dan uh, Apa yang ini kan sih Terus yang di sini ini untuk audio Audio input Ini antena ini HDMI Ini TV sudah support HDMI HDMI sudah ada 1, 2, 3 Ini USB loh Ini pakai USB Terus, ini out, out, out, out, out, Kita out, Kita out, out, out, out, out, out, Oke, okay, sub. Sudah nyala? Tiga. Oke, okay, lor. TV sudah nyala. Ini ada bahasa. Nanti kita cari bahasa Indonesia. ya. Jika mau ada, kita ke bawah. Ini Malaysia, ini Pilipin, Myanmar, Minya. Others. Kita dulu, kita dulu. Kita cari bahasa Indonesia. Oke okay, dulu Yang selanjutnya Kita pilih bahasa lho Kita pilih bahasa dulu Bapak tahu nanti ada Bahasa Indonesia Oh ini ada bahasa Indonesia Kita enter Lokasi TV di rumah Kita pilih rumah Kita enter Pencarian otomatis di TV dan ATV kita enter. Kita tunggu dulu pencarian otomatis. Nah, sudah. sudah ketemu untuk pencarian. Kita tunggu dulu, lor. Kita masih mencari secara otomatis. Nanti setelah itu kita coba juga HDMI dan juga kita coba yang USB lor Tunggu dulu jangan lupa like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang Oke dulur untuk pencerahan otomatis sudah selesai dikarenakan tidak ada belum ada antena tapi kita akan coba memasang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 Oke ngeliato. Ini kapal handy uh, DMU kita siapkan. Kita coba. Saya tandakan dulu untuk uh, DMU kita pakai handy. Uh, Oke setelah itu kita nyalakan dulu laptopnya. Nanti kita coba apakah bisa masuk ke TV. Kita coba dulu. Kita pasang HDMI Oke okay, kabel sudah lancar Kita cari dulu Ini sebetulnya sudah masuk cuman kita cari dulu untuk inputnya Kita cari HDMI Sebab tadi saya pakai HDMI 2 Ini kita pakai HDMI 2 Kita enter Oke, okay. oke, okay. oke, okay, oke, dulu sudah masuk. Ini, ini tampilan laptop, nah kan? nah itu tampilan tampil, tampil laptop. kita coba play sebentar dulu saya akan untuk oke, oh, Connect. konekkan dulu, oke sudah tersambung kita mencoba play lho. kita coba play kita coba play yang ada di dalam ini nah, ini loh sudah kita buat landscape ini tampilan, jadi maknanya kita bisa multifungsi multi untuk uh, proyektor. Jadi, TV sub bisa untuk proyektor. Kita coba buka YouTube, lur. Kita buka YouTube, coba. Kita buka YouTube, minta dulu. Oke, sudah masuk. Coba Dari Oke dulu kita mencoba untuk membuka YouTube ya. Ini tampilan di PC saya di laptop saya. Kita buka YouTube. Kita coba. Oh kena kena. itu. Oh, jaringannya kok oh, kok <tuh> <tuh> Kilat kita play coba buka YouTube ya. Ini. Apakah bisa? juga bisa. Kita coba play lagu DJ. Kita masuk. Kita coba play. Buat, buat, sudah masuk oke okay? <tik> oke okay. dulur okay, untuk unboxing juga tes uh, TV LED sudah selesai dan juga bisa untuk saya coba ke laptop untuk disambungkan ke TV juga selesai. Terima kasih yang sudah menonton hingga habis. Jangan lupa like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.